Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Kali ini kita akan menuju ke kebun merica. Nah, ini jalan masuknya teman-teman ya. Kali ini kita akan ngecek tutorial cara memetik merica dengan baik dan benar ini jalannya agak jauh ya teman-teman ya ini sekitar 300 meter ke dalam menuju kebun saya Jadi kita kali ini sendiri, dan tadi pagi itu sudah ada anggota yang kerja di kebun untuk metik. Jadi kali ini video saya akan mereview cara atau cara yang baik untuk tutorial cara memetik merica dengan baik dan benar. Nah ini kita sudah sampai di kebun pak RT ini lumayan nah, juga ini kayaknya sudah dua kali panen ya teman-teman oke Nah, ini merica teman, -teman ya. ini merica warna. ini lumayan jauh ya teman-teman ini lumayan jauh tinggal satu gunung lagi kita sampai ke kebun Di mana ini lampu samurai lampu. ada di atas mana? di tempat ya teman-teman itu tadi orang yang punya kebun yang punya kebun ini ya mereka jadi saya menaik ke kebun karena ada tukang petiknya. Ada pekerjanya yang ingin kerja memetik seharian di kebun saya. Oke. Okay. Oke okay guys. Sudah sampai di kebun saya. capek juga guys. Nah inilah tubuh saya. Mericanya baru sudah dua kali pagi. Yes, ini peralatan mereka. Sudah sampai. Dan ini tempat cucinya. Teman-teman, pekerjaannya. Tinggi tinggi guys Assalamualaikum, Pondonya pacik itu pacik. Oh. Aku buat video ini, Tante. Buat video YouTube nih, buat tutorial metik merica ini hmm. ada di tempat si Jul. Iya. Yeah. Hmm. Yang sebelah sana sudah kah? Entah. Mana? Belum, nak. Oh, dari sana kah kita tadi? Iya. Oh, di situ yang banyak? Yang mana? Sebelah sini, tapi terus suri aja. Oh. Itu bilang kok, Kak, cari dibawa aja di sini kita. Kita nggak tahu yang mana sudah dulu. Yeah. Hmm. kira sahang orang. Nenya, sangka aku punya orang. Lain. Gitu nah, itu nah batas pondurian itu itu nah, durian sana itu batasnya itu. sampai kami semua itu yeah. makanya aku datang ini itu oh iya Paci yang Tadi sering ke rumah tujuk, tidak, tidak abang, Paci Paci Asena iya Paci Asena ya Paci oh, ada orang iya ada Uang. orang eh Tadi mau dibawa nasinya di situ tasnya sekalinya ada kita lari. Ini, kita teman ini yang dipetik nih, yang masaknya nih. Iya. Ah. Hmm, kalau kemarin sebelah situ memang aku banyak ngambil gitu. aja dulu mak, ambil aja di sini dulu kalau mau. Di sini juga, bahwa, hmm. juga di sini. karena kemarin dua kali aja aku pulang balik di situ tiga karung. Nah. Nah. sudah kita ada pertama di bawah Anda tahu berapa karung di rendamnya sudah Sandi itu. itu barang, tadi. ini yang jatuh jatuh nanti. iya itu uh. ini. Ini jatuhnya, guys biar lambat bilangku yang penting kita punggung bagusnya tuh. Oh, bagus itu Ini, ber... iya. ini, ini, ini <tuk> Kan punya ini, ini. Iya. Dia di sampai sini batas. Sini sudah batas sini. Oh ini. Iya. Oh, punya orang itu? Punya orang sudah ke bawah ini. Nah, <tuk> nah, nah, keterusan, keterusan, keterusan, keterusan, keterusan nanti sampai rumah Paci. Nanti Enggak juga. Iya, dia kerja sama Bapak Akbar kan? Sudara itu, itu aja aku tahu Eh Tinggal di Sambakungan? Iya oh. Tinggal kuang, di Sambakungan aku di depan kantor Sambakungan aku merancang hmm. Belum jam enam tadi ke sini Iya kak Jam berapa nanti dijemput? Diantar lagi kembali? Kalau aku ada yang jemputan aku Mama aja ini Oh nanti saya iya. jemput lah Kalau aku ada anakku nanti mengambil aku Langsung hmm, pulang ke merancang? Iya Iya. merancang Oh Sambakungan Berapa Hmm. cara cabutnya gini nah hmm. boleh ditarik gini nggak boleh langsung hmm. oh dia ada dia petik juga di punya si Iwaripin Iya. Yeah. Pada dulu Pak Lurah panggil aku. Hmm. Jadi minta tolong ini nah. Sandi bilangnya dulu kasiannya. Kata saya ku bilangi ibu artisnya. Anu ibu Pak Pak bilang ke Biar di situ dulu aku. Nanya ke sana lah. Aku ke Sandul tentu ya yeah, yeah. Jadi Batas kebunnya ini teman-teman Ini batas kebun Saya Nah Kemudian untuk panjangnya Sampai ke sini teman-teman ya Batas duri kan batas pondurian nah ini disitu ada pondurian tuh nah ini batas kebunnya nah ini mericanya banyak kawan-kawan untuk tutorialnya teman-teman ya kalau metik merica itu jangan sampai ditarik begini, nggak boleh dipetik, gini, dipetik ini. Nah lihat, perhatikan, ah, ini nggak boleh ditarik begini, taruh rusak buahnya. Ngaruh dia teman-teman ya, kalau cara mau aja udah beda, tidak bagus cara metiknya maka seharusnya merica ini berbuah banyak yang tadinya metiknya salah cara metiknya salah jadi tanaman merica ini jadi rusak oke guys terima kasih sekian dulu video saya mudah-mudahan video saya bermanfaat buat teman-teman dan dukung selalu channel saya subscribe channel saya like komen dan share semoga bapak ibu-ibu teman-teman yang ada di rumah menonton ini Terhibur Dengan adanya channel saya ini Terima kasih sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh